Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan logis Tech ID, yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer. Ya, bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Kali ini saya akan sharing lagi tentang cara mengatasi lampu keyboard. Enggak nyala ya? Like, like lampu. Like keyboard itu enggak bisa nyala atau cara mengaktifkan tombol like keyboard ya. Ini biasanya tekan tombol FN. Sama simbol lampu ini, biasanya keyboardnya nyala. Ini nggak bisa nyala, teman-teman. Kenapa, Mas? Nggak tahu ini. Kita banting ya. Ayo, jangan-jangan <gifat> dibanting rusak nanti ya. Untuk cara mengatasinya, bagaimana, Mas? Caranya sangat mudah. Sangat mudah. Ini tuh bukan rusak ataupun bukan error, hanya saja kekurangan driver yang belum terinstal. Gimana, Mas? Cara installnya? Oke. Okay. Cara installnya? Teman-teman yang pertama yaitu konekan internetnya dahulu. Loh, kok, kenapa harus konek internet? Kan kita harus download. <laughs> nah, oh, harus download ya. Yeah. Ketika sudah konek internet, kita buka Google Chrome. Nah, di sini teman-teman perlu mendownload driver. Di sini tulis aja sesuai video ya, download driver ATK ya, ATK CPI untuk asus tipenya sesuaikan dengan laptop teman-teman ya biasanya laptop asus nah seperti ini tipenya dan mereknya sesuaikan laptop laptop masing-masing ya kalau sudah teman-teman pilih yang paling atas atau yang bawah yang bawahnya terserah ya situsnya bebas yang penting sesuai merek dan tipe ya ingat di sini driver ATK CPI ya ATK CPI versinya harus versi berapa Mas bebas versinya ya yang penting sesuai Windows kita kalau Windows 8 ya pakainya driver ATK CPI untuk Windows 8 kalau laptopnya Windows 10 kita downloadnya untuk Windows 10 seperti itu ya Nah kalau misalkan sudah dipastiin, ini terserah ya mau situs yang mana. Saya contohkan yang atas, saya klik atas yang atas ya. Nanti akan kebuka, dia kebuka seperti ini, teman-teman. Jadi, teman-teman tinggal klik download saja seperti ini ya. Mungkin tampilannya akan berbeda dengan video karena ya nggak bisa sama gitu. Nggak apa-apa, beda, beda juga ya. Yang penting... eh yang penting teman-teman itu menyimaknya yang penting driver atk ya driver atk seperti itu ini ukurannya kecil hanya 11 MB teman-teman oke dan ini sudah kita download ya ketika sudah kita download seperti ini teman-teman kita close dulu ya si browsernya dan kita buka file explorer kita cari file downloadnya itu berada Nah, tentunya ada di folder download, ya. Nah, ini saya download dua, ya. Kita hapus satu. Nah, nah ini harus di dulu. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa diekstrak, teman-teman harus install WinRAR terlebih dahulu, ya. Ingat, oke, silakan teman-teman ekstrak saja, ya. Ekstrak to ATK -CP. Nah, nanti setelah diekstrak, dia jadi folder, ya. Nah, kita buka foldernya lalu kita tinggal double klik saja yang tulisan setup ya nanti kalau ada tulisannya yes, tinggal diklik yes saja nah kita tunggu beberapa saat ya nanti dia akan muncul akan muncul tulisan kayak next next next karena ini saya merekamnya enggak terekam ini ya aplikasinya Ish kesel saya jadinya ya udah saya rekam tapi nggak kerekam gitu ini cuma kursor aja yang kerekam teman-teman mohon maaf banget ya tapi di proses ini teman-teman tinggal klik next next next sampai finish ya next izinkan sampai finish ya paling semenit waktunya nah, maaf ini mah ya eh nggak nggak kerekam ini teman-teman Nah setelah teman-teman install restart dulu laptopnya ya restart dulu laptopnya lalu kita tes keyboardnya ya nah nah sesudah kita di si laptopnya kita coba si keyboardnya apa udah bisa nyala apa enggak gitu ya Nah ini udah bisa nyala lampu like LED nya ya LED keyboardnya seperti itu teman-teman jadi ini bukan error ataupun bukan rusak karena drivernya aja yang belum terinstal ya Oh bagus tuh kelap klip ya bagus Apalagi kalau misalkan ruangannya gelap bagus ya Oh jadi nyala seperti itu teman teman ya. untuk kekurangan videonya mohon maaf ini enggak ke rekam bandycam aduh kesel Aduh udah dulu atuh ya teman-temannya Uh, semoga bermanfaat, semoga berhasil. Tutorialnya jangan lupa like, ya subscribe, atau channelnya enggak mau juga enggak apa-apa. Terima kasih sudah hadir dan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.